Ya, mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang data binding ya. Jadi, apa itu data binding? Data binding adalah suatu cara yang digunakan untuk berkomunikasi antara controller dengan view. Dengan kata lain, dari file controller kita bisa menampilkan data yang ada di dalamnya ke file view. Demikian juga misalkan ada data di view yang bisa kita simpan balik ke controller. Jadi, kita bikin yang semacam eh, jembatan, semacam relasi ikatan antara controller dengan view dengan metode data binding Oke okay? jadi controller yang ngatur segalanya view adalah tampilan di layar ya kita pakai data binding ada empat metode data binding string interpolations yang sebenarnya kita sudah pakai sebelumnya secara tidak sadar kita pakai ini dari tadi ya ada property binding ada event binding ada two-way binding Oke okay? tiga atas ini adalah sering disebut sebagai one-way binding, artinya komunikasi satu arah dari controller ke view saja. Sedangkan two-way binding kita pelajari bagaimana dari view juga bisa berkomunikasi balik ke controller. Nah, pertama kita coba dulu yang metode data binding yang pertama, yakni string interpolations, Ya yakni, yakni suatu metode komunikasi dari controller ke view dengan menginjeksikan informasi ke dalam format HTML dengan menggunakan kurung-kurawal. Oke, okay. di dalam HTML Anda kalau Anda lihat kurung kurawal double dan di dalamnya ada variabel, nah itu metode string interpolations. Jadi uh, di dalam kurung kurawal double ini kita bisa nuliskan method expressions, ya, equation matematika uh, serta variabel yang mau ditampilkan. Ya, Anda bisa tambahkan di sana. Dan variabel method expression ini harus dideklarasikan di controller agar dapat muncul di HTML. Ya, sebagai contoh. Uh, kalau Anda lihat di ini ya, di ada foto, ada judul dan ada harga yang hardcode di HTML ini mau kita ubah agar dia bisa tidak hardcode ya, kita agar dia bisa diubah-ubah nanti, jadi kita harus siapkan dulu variabelnya di dalam uh, controllernya, nah Anda buka dulu controller product component product component.ts ya, kemudian kita tambahkan 3 buah um, variable ya, produk name uh, Tipenya string, gadget masa kini, produk price uh, tipenya number dan gambar, oke okay, gambar di sini. Nah ini sepertinya gambarnya belum diimport ya. Nanti kita coba import ke dalam ya teman-teman. Selanjutnya uh, kita bak pakai string interpolations di, hard, di view filenya dan kita akan gunakan kurung kurawal untuk melut variabel variabel produk name, price, image ini ke dalamnya, oke okay, ya? Jadi anda buka produk komponen HTML, ya nah, kita rubah satu-satu, yang src-nya anda hapus, kurung kurawal, kurung kurawal, kurung -kurawal tutup, produk uh, apa tadi ya? IMG ya, produk IMG saya copas. Nah, seperti ini. Kemudian product name. Product name simpan dan product price. Ya, jadi nama variabelnya disesuaikan dengan yang kita declare di controller, ya, Seperti itu. Nah, misalkan harganya mau kita diskon ya, ada diskonnya. Jadi, kita bisa menambahkan fungsi di dalam controller produk, misalkan di sini. Di sini aja ya. Nah, namanya diskon price yang akan mereduce harganya dari produk price 8 juta ini direduce sebesar 20%. Oke, jadi kita return. Nah, diskon price-nya ini kita call, kita tampilkan di rupiahnya di sini. Ya, jadi ini nggak jadi produk price, tetapi saya ganti discount price. Kurung-kurung, kurung-kurung, kurung buka, kurung tutup, karena dia adalah method. Oke, okay. nah kita coba uh, tampilkan dulu. Ya, ini gak, gambarnya nggak punya ya. Kita tambahkan dulu gambarnya, teman-teman. Oke okay, teman-teman untuk gambarnya kita ganti aja dengan gambar dari url dengan placeholder ya placeimg.com 200 200 tag ya Anda ganti seperti ini jika dilihat hasilnya nanti menjadi seperti ini oke okay. ya seperti itu nah kita lanjutkan dengan uh, metode yang lain metode data binding lain string interpolation cukup gampang ya nah kita lanjut dengan property binding Property binding ini menginjeksikan informasi ke kontainer controller yang dapat mengakses properti dari elemen HTML. Ya, jadi format property binding adalah nama propertinya apa sama dengan datanya apa. Ya sebagai contoh ya, saya punya HTML input type biasa, textbox biasa, sifatnya disable dan punya value. Disable dan value ini adalah contoh dari properti sebuah HTML dan banyak sekali properti HTML yang lain yang bisa Anda ekspor bisa Anda ganti-ganti sendiri, ya, nggak cuma value nggak punya, nggak cuma disable, ada macam-macam, ada banyak, ya, sebagai contoh di sini uh, di bagian produk komponen, kita mau tambahkan warning, ya, warning button control c, jadi di bawah card ya, di bawah card, jadi Anda buka lagi html-nya di bawah card kita kasih uh, I and button, colornya warning dan disable buttonnya adalah uh, buttonnya disable ya apply diskon. Hasilnya nanti ada uh, tombol apply diskon yang tidak bisa diklik ya karena sifatnya buttonnya lagi disable dan uh, warnanya adalah menggunakan color warning. Oke okay, terus nah kalau anda lihat di sini ada properti yang kita buat yakni property disable. Kalau mau properti ini bisa diganti lewat controller, maka Anda wajib memberi kurung siku, ya update kurung siku. Jadi nanti eh uh, disabled ini ya, eh uh, property disabled ini nilainya akan diambil dari eh uh, variabel button disable yang kita siapkan di controller. Jadi di controller kita punya button disable boolean false ya di dalam sini uh, kita kasih kurung siku untuk properti yang mau dirubah menggunakan button disable yang ada di dalam controller ya jadi seperti itu teman-teman oke jadi kita siapkan dulu variable button disable ini di komponen controllernya produk komponen controllernya jadi btn disable boolean sama dengan true oke? Okay. eh sorry sama dengan false sama dengan false sekalian juga untuk color nya jadi kita punya btn color btn color danger string ya sorry uh, danger nah seperti ini jadi saya punya dua buah variabel, button disable, call, boolean false dan button color danger. pertama-tama kita coba apakah buttonnya tidak uh, enable ya, setelah saya panggil ini, kita reload, teman-teman. Nah, white diskon ini gak kelihatan ya, sebentar. Iya, teman-teman, jadi karena buttonnya kita set. False hati ya, uh, button disable-nya false, maka buttonnya enable, nggak disable, jadi warnanya warna kuning seperti ini, warna warningnya. Tapi kalau ini kita ganti jadi true, maka button disable-nya menjadi button nya menjadi disable, ya. Jadi di sini buttonnya menjadi disable-nya sama dengan true, sehingga buttonnya terlihat uh, agak apa ya buram ya, menandakan bahwa ini nggak usah diklik, disable nah bagaimana dengan warnanya ya untuk warna kita sudah siapkan btn color di sini maka yang kita lakukan adalah color warn color property colornya kita update dengan kurung siku warningnya kita ganti dengan btn color simpan ya seperti ini maka anda akan lihat hasilnya bahwa warnanya merubah menjadi format danger ya karena kita sudah punya danger di sini button disablenya saya ubah jadi false seperti ini teman-teman kemudian saya akan reload ya ini bisa diklik nah seperti itu ya oke okay.